Halo guys Assalamualaikum semuanya berjumpa kembali di channel saya Beneska official Oke guys jadi di video kali ini seperti biasa ya di sini saya akan membagikan preset lagi nah di sini itu presetnya yang terbaru-terbaru lah guys ya pokoknya keren-keren guys Oke kita tanpa berlama-lama ya kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama guys Oke okay guys, itu preset pertama, lanjut ke preset yang kedua, guys. DJ Borneo Oke okay guys itu preset yang kedua lanjut ke preset yang ketiga guys Oke okay guys, selanjut ke preset yang keempat ya. Guys langsung lanjut ke preset yang kelima, guys. Oke okay guys, lanjut ke preset yang keenam ya. Cantik doang oke lanjut ke preset oke lanjut ke yang oke yang ketujuh ya ayo okay, Nissan. Oke, lanjut ke preset yang ke-8, guys. gue Oke okay, guys, selanjut ke presiden yang ke sembilan ya. Oke okay, guys, selanjut ke presiden yang ke sepuluh. Kamu selalu dingin untuk aku yang kamu pasu. Oke okay guys, selanjut ke preset yang ke-11 ya Nubia sayang sekali Nubia sayang sekali Oke okay, guys lanjut ke periode yang ke-12 ya. Oke okay, guys lanjut ke periode yang ke-13 ya. Maaf Pak, nanya Tanya apa? Minum pir, ramen lanjut ke preset yang ke-14 ya. Saya bagi lagi besar, Cek warna pink lagi. Warna pink. Guys <tuh> <Okay>. juga, <tuh> saya juga. Oke okay guys, lanjut ke preset yang ke-15. <tuh> Oke okay guys lanjut ke presiden yang ke-16 ya. Oke okay guys lanjut ke presiden yang ke-17 nih. Oke okay guys, selanjut ke berita yang ke 18 kamu Lemos besti ayam. Oke okay guys, selanjut ke yang ke 19 Ya tahu kok gue jelek, tapi nggak sejelek lu. <laughs> Oke guys lanjut ke preset yang ke-20 nih. Oke okay, guys lanjut ke preset yang ke-21 ya. Pagi-pagi ada ririn malamnya ada Pak Aman tiap hari sih dipamerin tapi kok hubungan masih teman. Oke okay guys, lanjut ke preset terakhir ke 22 ya. Oke okay guys, mungkin segitu aja presetnya. Semoga kalian suka guys. Oke, jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian guys. Biar teman-teman kalian juga nonton video ini guys. Oke, mungkin segitu aja dan sampai jumpa di video selanjutnya.